Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para sahabat. Let's do lovers, be lovers, dan let's learn lovers, dimanapun kalian berada. Selamat malam.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 baiklah bersahabat untuk menemani santai malam kalian saat ini mereka menyuguhkan info-info menarik dari idola kesayangan kita, di kabar pertama kita alhamdulillah mendapatkan kabar baik banget nih dari Papa B yang bertemu dengan Adi Permane, Masya Allah bakal ada sesuatu yang akan disuguhkan bakal ada kejutan yang akan tentunya diberikan oleh Leslar untuk keluarga, kalau siap siap aja kata Papa Bilar ya, mudah-mudahan sukses lancar apapun segala urusan yang dilakukan oleh idola Kita kita lihat postingan ini pun juga kembali oleh akun Bufir. Persahabatya kita lihat juga kalimat caption yang ditulis oleh Bufir. Apapun itu semoga diberi kelancaran. Ah masya Allah ceritanya mau kasih surprise buat Leslar lovers nih. Gak sabar. Wow sudah gak sabar persahabat, ya, Doakan saja mudah-mudahan. Ada kejutan baik, ada kabar bahagia yang kita dapatkan dari idola kesayangan kita. Dan kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar, begitu banyak respon yang diberikan diantarin dari akun Oyun Kaini mengatakan, mudah-mudahan besok tanggal 23 atau 24 vlog keluar, amin. Ada juga bersahabat tanggapan dari Anani Abandri 7462, Masya Allah, rezeki datang tidak terduga. Bismillah, lancar apapun bisnisnya. Yang penting halal, amin. Masya Allah, banget ya. Mudah-mudahan tentunya ada kejutan mengenai leslar entertainment. Vlog pun selalu kita tunggu. Mudah-mudahan, persahabat ya, spesial di tanggal 23 atau 24 Tentunya bakal ada kejutan dari leslar entertainment. Kemudian selanjutnya, persahabat, kita lihat juga diunggahan Mama Kejora. Ini baru saja, persahabat, mungka video. Masya Allah, begitu cantik. Aura pun tentunya terpancar dari raut wajahnya Mama Kejora. Aura-aura yang sangat positif. Mudah-mudahan sehat selalu, persahabat, ya. Yes. Tentunya wa, Salfok juga dengan soundtracknya video yang diunggah oleh Mama Kejora. Itu lagu Gunda Lesti dengan judul Lentera. Ini luar biasa. Hingga banjir komentar juga diberikan oleh para fans. Di antara persahabat dari akun arifin.muh05 Saya selalu mama, Masya Allah. Banyak begitu doa yang diberikan. Ada juga tanggapan dari da .com dia miss you mah katanya tuh. Begitu banyak persahabat, doa, dukungan support yang diberikan dari orang-orang baik yang sangat tulus mencintai keluarga besar Leslar. Selanjutnya kita lihat juga persahabat di Ungan guysnya nya Gabibo. Ini lima jam yang lalu persahabat mengunggah video lagi nyanyi lagu sekali sumber hidup. Ingat di sini ada pertanyaan sebelumnya baik hati dan tulus suaranya kak bibo juga bagus apalagi nyanyi lagunya dede wah wow, langsung persahabatan request dari para fans tentunya dikabulkan oleh kak bibo langsung nyanyi lagu sekali seumur hidup ini bonus kata kak bibo masya allah mudah-mudahan begitu banyak orang-orang yang mensupport karya-karya guna luar sirkulir kak bibo ini salah satu orang yang sangat-sangat tentunya Kagum dengan suara bunda lesti kejora kita pun sebagai warga Konoha bangga punya idola yang sangat multitalenta. Berikutnya kita lihat juga persahabat di sini ada cidukan BBL bersama Pak En, masya allah banget ya. Abang L makin hari makin gemoy, makin ganteng, makin pinter. Aduh masya allah, hanya doa terbaik yang selalu kita berikan. Untuk BBL, mudah-mudahan selalu menjadi penyemangat Menjadi kebanggaan kedua orang tua Kita ada juga kalimat caption yang ditulis oleh akun Sendal Putih Bilar Masya Allah, abang itu pipinya gemoy banget sih nak Katanya tuh yang makin gemoy, makin cakep Hingga komentar pun tentunya banyak sekali diberikan Di antara persahabat dari akun Instagram Umdian mengatakan Masya Allah suara Muna, candu banget ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Instagram Tina62. Abang lagi manggil susternya, pinter banget sih nah ada masya Allah. Mudah-mudahan tentunya ada kejutan, ada kabar baik dari Lesser Family untuk kita semuanya. Kemudian juga selanjutnya persahabat disimak juga ada postingan yang diunggah oleh Kolestar Sweety. Ini tentunya percakapan pesan atau percakapan komentar. Diunggahannya Mulani Sanjay Persahabatnya sebelumnya Kak ini mengunggah postingan foto Pada Bunda Lesti dan langsung dikomentari Oleh Bunda Lesti Bunda Lesti mengatakan love kakak saya Selalu dan langsung dijawab Oleh Kak Mulani Sanjay Kita atur waktu Jumpa lagi ya Masya Allah, persahabat. Bismillahirrahmanirrahim Semoga pertemuan kedua dengan Pak Mulani Sanjay Semoga ada yang cerita bagus Untuk Leslar di bulan Ramadan atau kisah mereka di film Kita hanya bisa mendoakan Semoga ada kejutan Semoga ada kabar baik Karena Leslar akan memberikan surprise pastinya Untuk kita semuanya Dan tentunya kita juga masih menunggu Cidukan lain hingga kabar baik berikutnya Jangan kemana-mana terus ikuti Channel Youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik Kabar bahagia dari idola Kesayangan kita ini informasi di malam ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bagi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.